Update Persebaya Surabaya, menjelang akhir musim BRI Liga 1 Persebaya bakal bergerak untuk menyiapkan skuad untuk musim depan dan fokus perpanjang kontrak pemain potensial. Selain perpanjangan kontrak Persebaya sendiri bakal ditinggal pemain intinya ke klub lain, manajer Persebaya Yahya Al-Katiri angkat bicara mengenai pemain yang akan meninggalkan Persebaya. Yahya mengatakan, kami sudah mencoba mengikuti angka, kontrak, berapapun pemain itu minta, tapi kalau memang hatinya sudah tidak dipersebaya, gimana? Kata Yahya manajer Persebaya kepada Jawa POS. Berikut pemain yang akan meninggalkan Persebaya di akhir musim. Dek Indonesia Rizky Rido dikabarkan sudah sepakat gabung Persija untuk musim 2023-24, kontraknya bersama Persebaya sendiri akan selesai akhir musim. Koko Ari Araya juga mengikuti Rizky Rido hengkang pada akhir musim namun Koko Ari Araya akan bergabung dengan Madura United, kontrak bersama Persebaya akan selesai akhir musim. Bagas Adi Bek Arema dirumorkan ke Persebaya Surabaya untuk menggantikan pos yang ditinggalkan Rizky Rido, kontrak Bagas Adi selesai akhir musim bersama Arema. Teraton Bek Kanan asal Thailand dikabarkan menuju Persebaya untuk mengisi slot kuota pemain ASEAN sesuai dengan regulasi musim depan. Demikian update Persebaya Surabaya. Hukum terus channel ini agar berkembang like dan subscribe.